Saya jujur, ya, Bang. Kok ditanya kenapa saya mau masuk Islam? Itu supaya saya bisa sholat, karena saya merasa saya nggak bisa. Maaf, di agama saya yang lama waktu itu, saya merasa saya nggak bisa beribadah, tapi saya merasa kayak saya punya uang, tapi gimana ya, Bang? Kayak nggak hidup, saya nggak tenang gitu. Duitnya banyak, tapi kita ngerasa nggak tenang. Uang cukup, tapi kita merasa kayak kurang baik. ya terus Gimana sih bang ya? perasaan seperti yeah. itu Apa, padahal kerja udah, itulah kata orang sekalian sekarang Udah kayak mau, mau tipes gitu bang mm. Tapi kayak merasa masih kurang, masih kurang, masih kurang gitu. Dan terus. sekarang? Dan sekarang ya memang saya ada masalah yang itu Tapi lebih tapi, tenang Tapi saya lebih tenang, karena saya selalu percaya kayak Oh pasti nanti ada jalan keluarnya Itu yang ketenangan, itu yang saya pikirkan Kayak gitu bang, saya memang ada masalah Tapi saya selalu percaya kayak Oh, pasti ada jalan Pasti ada jalan, kayak gitu bang Aso, naba ro, hey. ena ba, dah, yeah. wow. ma, nyupun panjang dua aku tukar, ma ro va. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alamin. Allahumma, Allahumma salih ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Saya sekarang bersama guru cantik Namanya Angelina Larasati Angelina Larasati Panggilannya apa? Laras aja bang Laras ya? Iya <laughs> Laras aja Laras ini oh. eh, Kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? Sekarang saya 27 tahun Wow 27 tahun ya? 27 tahun Masih muda ya? Masih Dan profesinya guru ya? Guru. Masih, ya okay. guru Nah ini sahabat Sahabat tujuh langit Laras ini Adalah seorang mu'alaf Yang baru bersahadat di tanggal berapa Laras Tiga September tahun ini sih bang. Oh masih baru, baru. Mau tiga bulan? Mau tiga bulan. Oke. Okay. Ini saya mau bertanya tentang kepada Laras boleh nggak? Boleh. Laras, uh, kenapa Laras mau masuk Islam? Uh, kenapa mau masuk Islam? Kok cerita mau panjang sih bang. Saya uh, sebenarnya kalau dikatakan udah Tertarik dengan Islam itu udah lama Mungkin karena faktor lingkungan Dulu saya kecil, saya temen Dan segala macamnya Kemudian dari kawan Juga rata-rata muslim oh. Tapi kebetulan ketika saya lulus kuliah Saya dapat kerja Saya kerja di salah satu sekolah Kebetulan sekolah Katolik gitu. Jadi akhirnya karena saya bekerja Di situ selama 7 tahun Akhirnya ya luang lingkup saya ya pasti Nuansanya itu, gitu kan yeah. Bang Terus, uh, udah belakangan ini Terus ada kejadian Ibu saya juga meninggal tahun lalu ya Jadi kayak uh, Kebetulan ibu saya dulu juga muslim Oh, ibu hmm, juga dulu muslim? Ya, ibu saya juga dulu muslim Sebelum menikah dengan uh, bapak ya Terus sebelum meninggal juga Beliau tuh ada sampaikan ke saya Seperti ingin kembali ke muslim waktu itu Tapi mungkin karena saya yang dulu masih ego, masih ya masih memikirkan kayak nanti orang mikirnya gimana sih udah tua pindah agama dan segala macam. Waktu itu masih ego saya seperti itulah, Bang. Akhirnya sampai beliau meninggal ya hal itu tidak kesampaian. Kemudian setelah ibu saya meninggal, saya kayak merasa e, gimana ya, Bang? Saya memang ada waktu itu ada hubungan dengan Cowok, maksudnya pria Muslim, tapi ya pria itu juga nggak bisa nerima. Keluarganya nggak bisa nerima saya karena beda, agama karena beda agama tadi. tadi. Walaupun waktu itu saya udah usaha, saya bilang saya gini, saya gitu, uh, tapi tetap aja keluarganya nggak bisa nerima. Kemudian dalam beberapa itu, saya akhirnya hubungan dengan cowok itu juga nggak berlanjut hmm. terus. Tapi bukan berarti saya langsung mikir, "Apakah saya mau masuk Islam hanya karena saya mau?" Menikah. Waktu itu menikah dengan dia, tapi ternyata enggak gitu. Saya banyak dengarkan, uh, apa namanya, kayak di Youtube-Youtube, siaran oh, di dan YouTube -YouTube. segala macam kayak gitu. Terus saya banyak juga berkawan dengan kawan-kawan saya yang Muslim. Saya tanya, banyak dekat ke mereka, sharing masalah apa gitu. Mereka sih enggak pernah memaksakan tunggu saya pas. Uh, apa yang Laras uh, tanyakan kepada teman pada saat itu tentang Islam? Saya kan kepada teman tentang Islam ya kayak, uh, kayak yang benar mana, yang gak benar mana maksudnya, saya tahu semua agama mengejarkan kebaikan, tapi yeah. kalau kebenaran itu kebadi, ke pribadi kita masing-masing gitu kan Bang saya waktu itu nanyakan, terus kayak ajaran-ajaran Islam yang uh, misalnya kayak, apa sih kayak manfaat kita puasa apa manfaat kita sholat, saya jujur ya bangkok ditanya kenapa saya mau masuk Islam itu supaya saya bisa sholat oh. karena saya merasa saya gak bisa, maaf di agama saya yang lama waktu itu, saya merasa saya nggak bisa beribadah. Kenapa? Karena saya merasa mungkin nggak khusyuk. Saya merasa kayak ketika saya berbicara dengan waktu itu, Tuhan, kayak nggak ada komunikasi yang kayak kita, uh, kayak nggak ada komunikasi secara religius gitu. Jadi ketika teman saya waktu itu, uh, Sholat lima waktu, apa setiap itu ya? Saya kayak ngerasa saya pengen gitu. Jadi, kok ditanya ya, cuman saya pengen sholat walaupun sampai saat ini sih, um, saya udah sholat. Alhamdulillah, lima waktu udah ya, alhamdulillah. bang. walaupun ya, kita ndak tahu masalah, belum bener atau apanya masih salah ya. Tapi rasa kan, kalau saya, saya potong, mohon maaf. Jadi eh, alasannya ingin merasa ingin sholat ya, masuk Islam. Dan kalau saya tangkap betul nggak nih, kira-kira? Laras ingin berkomunikasi ya, ya. Ingin berkomunikasi Komunikasi. Berkomunikasi kepada Tuhan ya. Nah Laras melihatnya di Islam Kayaknya eh, bisa nih mm -mm. Dengan apa dengan cara ibadahnya ya, orang ya, Islam ya. Sepertinya bisa ber, eh, Berkomunikasi Berkomunikasi asik lah gitu nah, ya kayaknya Dan apakah itu sekarang sudah menemukannya Sudah merasakannya Sudah bisa merasakannya ya, sih bang. Dari eh, memang di awal Emang payah sulit Pertamanya ketika saya harus menghapal banyak gerakan sholat Dan kalau sampai sekarang di kamar saya tuh tempelan semua bacaan bang <laughs> Sampai saat ini Tapi sekarang saya lebih banyak damai sih Maksudnya saya nemukan kedamaian dalam arti e, Untuk saya hidup sendiri ketika orang tua saya enggak ada Maksudnya e, bapak saya enggak ada, ibu saya enggak ada Di awal-awal saya kayak ngalamin kayak semua tuh kayak, gimana ya bang ya, kayak titik terendah di dalam hidup saya Saya mau gimana, saya mau berdoa, mau beribadah Saya juga gak merasa percaya dengan keyakinan saya yang lama pada saat itu Karena saya merasa saya gak bisa komunikasi gitu. Dengan pencipta Dengan pencipta. Tapi ketika saya masuk Islam, saya bisa mendoakan orang tua saya ya Walaupun saya gak ngerti doa saya diterima atau enggak, sampai atau enggak itu ya udah. Tapi saya bisa kayak apa ya kegelisahan hati saya saya sampaikan saya bisa tidur nyenyak saya jujur saya waktu dulu saya nggak bisa tidur nyenyak sekarang Blah. sudah sekarang Alhamdulillah udah bisa tidur nyenyak Alhamdulillah gitu, gitu. jadi banyak sih banyak yang kayak hmm. saya malahan kayak misalnya kayak wanita kan ada kayak dapet ya gitu ya hmm. kok saya dapet kayaknya lama dapet kok halangan, halangan ya. gitu ya kok lama sih kayak saya Rindu gitu, mau sholat dan apalah, alhamdulillah udah kayak ngerasa oh, gitu sih. Udah, oh berarti sekarang udah merasa rindu mm -hmm. ketika lagi berhalangan atau masa menstruasi, mm -hmm. kayak nggak bisa sholat eh. ya? dan itu udah rindu melakukan ya, sholat. Kayak kok udah lama sih, nanti takut nih apa kayaknya gerakannya takut nih gimana nih? Ada yang pengen diceritain dan segala macam gitu. Kayak ada rasa-rasa ya. seperti itu lah bang, kayak gitu. Oh, ada kayak oh. pur, uh, ada yang mau saya ungkapin, oh tapi masih masih dapet, gini gitu segala macam sekarang udah kayak gitu sih bang. Okay. Pertama kali ketika sholat apa yang arah rasakan? Damai sih bang. Uh, waktu itu saya nggak bisa, mungkin kata damai itu sulit dideskripsikan ya maksudnya sulit diartikan. Tapi seandainya orang pernah merasakan damai tenang itu yang saya rasakan saya rasakan walaupun waktu itu sholat saya masih belum itu, belum sempurna. sempurna, bahkan sampai sekarang sih bang sholat saya belum sempurna saya juga di rumah nggak ada yang bimbing, istilahnya saya sendiri yeah. kalau saya sholat pun masih banyak, harus lihat sana sini waktu itu, tapi satu hal yang saya rasakan ya saya merasa damai, saya merasa tenang saya merasa ketika saya ada masalah nggak tahu saya selalu merasa waktu dulu saya kok nggak kalau ada masalah, saya selalu bingung mau ngapa, tapi kini saya selalu kayak berpikir tenang sih, bang Saya percaya kok, pasti, pasti Allah bantu kita kok, gitu. Cuman ya, kita harus sabar mungkin. Saya juga banyak introspeksi diri saya kayak sekarang. Saya punya masalah kayak, mungkin saya belum menikah di usia saya seperti ini akhirnya saya saya kayak merasa oh mungkin ada di diri saya yang masih harus saya perbaiki kayak gitu gitu sekarang lebih bisa dari sih bang. Oh, gitu. Oke. Pernah nggak ketika sholat itu ada momen yang benar-benar membuat terharu atau menetasnya air mata pernah nggak? Pernah saya. Pernah sih saat, saat saya sholat saya sekali waktu itu saya nggak tahu sholat saya jadi sah atau enggak ya bang. Saya tipe yang nggak mudah nangis juga karena saya merasa saya tinggal sendiri kok saya nangis kok saya sedih nggak ada yang bisa hibur saya jadi saya tuh tipe yang sudah terbiasa, terbiasa dengan kesendirian. kesendirian dan keras dengan diri saya sendiri. Oh, berarti keras juga iya, nih. Nampaknya <laughs> kayak gini ya bang. Tapi keras. <laughs> Tapi ke, maksudnya dengan diri saya sendiri jangan oh, iya. sampai kayak gitu maksud saya. Tapi ada waktu itu ketika momen oh, iya. saya ingat orang tua saya, hmm. saya mengingat hmm. tentang masalah masalah yang saya hadapin. Hmm saya mengingat kalau saya belum bisa jadi anak yang baik waktu itu sampai saat saya sholat pun bukan saya saya berdoa bahkan saya saat saya sholat waktu itu saya sempat nangis sekali waktu itu saya merasa aduh saya nggak tahu sih sholat saya jadi diterima atau nggak tapi saya udah nggak bisa kayak bendung ketika hal-hal seperti itu dan ketika doa terus meminta ke allah segala keluh kesah saya waktu itu dan saya nangis tuh saya udah nggak bisa bendung lagi gitu sebang pernah sekali ya, ya. mengadu kepada Allah oh, dan itu ketika itu meminta ya kepada hmm, Allah enggak. ada nggak yang dikabulkan kepada Allah? Uh, saya nggak tahu ya bang yang mengabulkan dalam artinya seperti apa? Ter, uh, maksudnya hmm. dari doa-doa itu ada nggak yang terwujud? Terwujud tapi uh, saya nggak ngerti terwujudnya seperti apa tapi saya merasa kalau saat ini saya banyak dikelilingi orang baik. Saya tahu uh, ketika, saya tahu saya juga punya hubungan kurang baik dengan teman-teman saya yang lama, tempat saya bekerja. Tapi Allah ngasih saya keluarga-keluarga yang, maksudnya teman yang menjadi keluarga saya. Contohnya Abah sama Umi yang sampai saat ini tempat saya, gimana, tempat saya belajar, dari tempat saya belajar, Beliau-beliau uh, juga menganggap saya kayak anak mereka, kayak apa ngebimbing saya, banyak bertemu orang baik kayak gitu-gitu sih bang. Teman saya pun bertambah ya tetap teman-teman yang sesama muslim yang banyak bantu saya juga gitu. Banyak dikeliling orang baik sih sekarang saya. Saya merasa seperti itu. Ya masa ini ya didetak hmm. Allah mendatangkan orang-orang baik kepada Laras. Maksud Laras, ketika dan apa yang Laras rasakan pada saat itu? itu saya katakan ya bang saya nggak ngerti jelasinnya tapi saya merasa damai saya merasa tenang semua saya merasa kayak apa yang selama ini menjadi kegelisahan saya apa yang menjadi apa ya beban saya itu kayak semuanya hilang waktu itu dan memang katanya kan ketika kita bersyahadat dan menjadi muslim ya kita seperti seorang bayi yang baru lahir yeah. dan apa seperti itu tapi tanpa memang, dosa itu tanpa dosa mungkin mungkin standar sih kata tenang kata damai tapi memang gimana saya menjelasinnya ya memang itu yang saya rasain sih Laras ini guru ya saya guru benar. ngajar apa Laras saya ngajar TK oh TK berarti memang oh, ngajak ngajar anak-anak ya ngajar anak-anak berarti eh, bisa kalau punya anak bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya Amin <laughs> Oke, okay. hmm, harusnya bisa ya. Hmm. Terus kenapa berhenti? Berhenti atau diberhentikan? Saya berhenti. Jadi kalau diceritain, saya kerja udah tujuh tahun dan saya udah pegawai tetap. Hmm. Tapi kalau uh, sekolah tersebut kan memang sekolah non Muslim, hmm. tidak melarang kan pindah agama atau hmm. boleh menerima guru. Di luar ada rekrutmen, uh, sebenarnya nggak masalah sih, tapi kan nggak mungkin juga. Uh, nggak mungkin juga, saya juga nggak mungkin kerja di situ karena kok saya mikir, saya kerja di situ. Uh, lingkungan saya tetap itu, bang. Maksudnya nanti kita mudah terpengaruh dan apa? Secara mungkin ada beberapa ajaran yang kita nggak bisa gitu. Maksudnya udah nggak bisa kayak sama-sama gitu kan? Jadi kan saya nggak mau juga kayak mengganggu, mengganggu saya, mengganggu iman saya kayak gitu, bang. Jadi saya keluar sih yakin pada saat itu keluar ketika awal kan gajinya dari, tinggi kan ya nah, jadi saya tuh Januari saya bilang saya mau keluar waktu itu karena kan memang harus jauh sebelumnya dah kita bilang itu berarti sebelum masuk Islam atau sudah masuk Islam sebelum Oh berarti udah me, memang merencanakan dari awal saya udah merencanakan mau keluar kan, setelah itu sahadat sahadat waktu itu saat itu seperti itu terus memang sih Bang ketika kita udah mau keluar udah mau <kuh> Waktu itu ya kan kalau guru tuh setiap Juni ya Juni akhir ajaran anak itu baru hmm. kita bisa keluar. Makin dekat tuh kayak kayak saya tidak mau keluar. Tidak mau keluar dari tidak ya, mau keluar di tempat kerja lama karena makin makin itu makin banyak waktu itu godaan dan segala macam. Apa itu godaan? Kayak waktu itu sebenarnya saya mau dijadikan kepala sekolah dan segala macam. Wow kepala sekolah ya. otomatis gaji tambah naik ya, nah, kan status status dan segala kepala macam. sekolah waktu itu karena Uh, terus mereka juga sampai saat saya mau keluar juga masih dipertahankan dan segala macam ini tapi akhirnya saya pikir saya pikir saya juga cerita dengan teman waktu itu dengan kawan yang satu profesi uh, satu prof, tapi dia muslim hmm. jadi saya banyak oh, ada juga guru muslim nggak enggak, situ enggak maksudnya kawan saya kuliah dulu oh. tapi sama-sama guru tapi sama bukan guru. di itu sekolah terus dia bilang dia lah yang nguatkan saya kan maksudnya bukan mempengaruhi saya buat keluar tapi kayak kalau udah ada niat kenapa enggak di laksanakan aja akhirnya saya keluar saat itu Oke okay. pada saat itu kan katanya lah kata laras, pihak sekolah mem mempertahankan mm -hmm. pada saat itu pihak sekolah sudah tahu belum lah laras ini mm -hmm. mau belum ke ma Islam enggak mereka enggak tahu sih karena belum waktu itu saya alasannya alasan pribadi aja masuknya alasan pribadi dan akhirnya saya keluar juga sih mereka kan ya udah saya keluar. Oke. Okay. Mm -hmm. kan sekarang Laras bapak sudah meninggal, mm -hmm. uh, ibu juga mm -hmm. sudah meninggal. Berarti yakin piatu ya, arti dan meninggalkan kerjaan lama yang bergaji tinggi. Ini mm -hmm. sekarang mata pencarian uh, Laras apa? Saya ngajar-ngajar les aja sih, bang. Ke rumah-rumah. Ke, rumah. rumah, ke rumah Jadi ya memang sekarang terasa lebih berat ketika dulu saya enggak perlu ngajar kemana mana sekarang ya saya harus setiap rumah ke rumah awalnya agak repot biasa kita berseragam biasa kita pakai seragam kantoran Sekarang saya ngajar cuman kayak pakai Begitu biasa biasa gitu aja terasa sih awal-awalnya tapi sekarang udah biasa sih, nah, Baik. ini kan harus lagi dapat musibah ya iya banget ketika mama sakit pada saat itu kan pengobatan besar, dan pernah meminjam ke sebuah lembaga keuangan pada saat itu kan pilihan yang sulit ya, karena pinjaman belum lunas kan dan ini meninggalkan pekerjaan tentu pasti ada cobaan pada saat itu kok tiba-tiba berani gitu berani memutuskan ini adalah jalan yang terbaik. Saya selalu percaya gini bang. Kenapa ya, saya merasa dulu saya punya kerjaan oke, okay, saya punya gaji oke, okay, bahkan lebih dari cukup waktu itu di atas UMR. Di atas UMR, sejujurnya waktu sebelum ibu saya sakit juga, saya bahkan udah punya rumah, saya udah ngajak ibu saya jalan-jalan juga, tapi saya merasa kayak saya punya uang tapi gimana ya bang kayak nggak hidup saya nggak tenang gitu gimana ya saya nggak tahu sih kayak kita jelas saya jelasinya seperti apa cuman saya pernah dulu kayak sharing ke kawan saya dulu dia juga pernah cerita ada mu'alaf yang kayak gitu dia masuk Islam karena gitu duitnya banyak tapi kita ngerasa nggak tenang uang cukup tapi kita merasa kayak gak kurang gak terus gimana sih bang ya perasaan seperti ya, itu kan saya ngalamin seperti nah, itu itu ya, bang, <laughs> ya. waktu zaman, -zaman saya, jah, jaman, -jaman jari -jari, saya jaman-jaman ya saya punya uang banyak tapi merasa gak, gak cukup uh. kayak apa padahal kerja udah itulah kata orang sekembalian sekarang udah kayak mau tipes gitu bang hmm. tapi kayak merasa masih kurang, masih kurang, masih kurang gitu. dan terus, sekarang? dan sekarang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 tidak ya. dapat lagi. Ya, bang, okay. dan tidak ada uang apa ya pensiun nggak ada ya? nggak ada juga sih bang karena saya mengundurkan diri tadi bukan bukan apa bukan di PHK atau apa. memang awalnya sih berat. apa harapan dan cita-cita Laras ke kedepannya setelah Islam? apa sih yang ingin Laras lakukan? Saya pengen kalau kalau kayak anak kecil ya bang ya. Saya pengen ngaji bisa ngaji. Amin. Amin saya mencoba menjadi mungkin kedepannya bisa menutup aurat saya uh, itu keinginan saya oh sekarang belum nutup aurat belum nutup aurat sih bang yeah. uh, secepatnya mungkin mendapat jodoh yang bisa bimbing saya amin amin karena saya jujur aja uh, saya sendiri hmm. dan it, ya itulah makanya kurang ada yang ngebimbing tuh ya harus bertahan sendiri itu ya lumayan sulit juga seperti itu Kalau ya itulah saya bilang kok saya kayak anak kecil saya pengen bisa ngaji <laughs> Karena jujur hafalan ngaji saya masih masih kurang gitu Bang bisa ada cita, lebih baik lagi lah oh, Ada cita cita ingin ke Kak Bang? Saya pengen, ya, pengennya haji Kalau saya punya hmm. itu saya bilang hmm, Kalau saya punya, punya suami saya pengen kayak, mungkin kalau haji agak lama saya pengen umroh bareng Semoga lah suami saya mampu ya Kalau enggak pun nabung lah ya, pasti bisa nih mudah-mudahan Ya, jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan Dia cincitakan laras setelah masuk ke sana itu dipermudah oleh Allah Dan dipermudah perjalanannya ke Baitullah ke Mekah Amin Dan mendapat jodoh yang... Soleh yang bisa membimbing laras ke surga. Ya, nah. Oke, okay, saya Bang Ilham dan Angelina Larasati dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Dan ini sahabat, ini ada hadiah dari Lembaga Sodor Siman Masjid Kapal Munjalan, dari para donatur-donatur yang telah bersedekah dan berinfak di Lembaga Sodor Siman. Ini sekitar berapa kilo ya kawan-kawan? 2,5 ya. Ini ada 5 kilo. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat. Bermanfaat. Ini rezeki halal yang memang memang haknya untuk Laras. Dan ada juga ini hadiah berupa uang tunai tas ayam ya. Nah Ini tas. Dan karena tadi ada mudah-mudahan bisa membantu permasalahan atau pencobaan yang sedang dihadapi oleh Laras. Ini sekitar satu juta rupiah dari Saudar Siman dari para donatur. Mohon diterima. Ya. Dan ini adalah dari donasi-donasi yang selama ini terkumpul setiap bulannya di Lembaga saudara Siman dan selesai kami berikan beras, kami berikan hadiah-hadiah -hadi uang tunai yang merupakan haknya dari asnaf dari mualaf. to sign.